Salam Sobat Akademisi Jumpa lagi bersama saya Petrus Lende Pada video kali ini saya akan sharing Dan akan mereview salah satu buku juga Yang sangat menarik teman-teman ya Dan buku ini akan mengajarkan kita Anggaplah buku ini adalah sebuah alkitab Untuk teman-teman bagaimana mempelajari akan real estate Jadi buku ini yang berjudul ya Buku ini berjudul The Real Book of Real Estate Real Expert, Real Stories, dan Real Life Nah, dalam bahasa Indonesia, buku ini Berjudul Buku Real Estate Pakar Nyata, Cerita Nyata, Kehidupan Nyata Nah, buku ini ditulis oleh Robert Kiyosaki teman -teman. Uh, Sedikit saya memberikan gambaran buku ini ya Berdasarkan apa yang saya baca Mungkin teman-teman ketika membaca buku ini Ada tafsiran lain Atau ada mungkin Uh, sebuah kesimpulan lain tapi saya ingin memberikan gambaran buat teman-teman untuk uh, bagaimana uh, memahami lebih jauh mengenai buku ini jadi the real book of a real estate adalah satu-satunya buku ya saya mau bilang juga itu adalah sebuah alkitab nasihat dan teknik yang nyata yang dibutuhkan setiap investor untuk menavigasi naik turun dan di antara pasar real estate dan bagaimana hal itu bisa dilakukan, inilah tugas dan sebagai seorang investor. Dan satu-satunya hal juga yang lebih baik daripada satu ahli real estate yang membantu teman-teman untuk bagaimana berinvestasi dan menang adalah 20 alih real estate dengan misi yang sama nah itu teman-teman akan mempelajari buku ini sebagaimana yang dikatakan dalam buku ini oleh Robert Kiyosaki nah untuk pertama kalinya Robert Kiyosaki uh, penulis buku laris Rich Dad for Dad telah mengumpulkan dalam satu buku besar para bintang penyihir real estate dan penasihat terpercaya teman-teman dengan satu tujuan Berbagi pengatuan untuk membantu teman-teman menang real estate. Ini adalah referensi meja real estate terbaik yang akan teman-teman kunjungi lagi dan lagi. Dan ini menarik teman-teman untuk teman-teman nah, baca buku seperti ini. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, saya dan mungkin teman-teman nanti akan ketika membaca buku ini adalah Apakah teman-teman seorang investor yang berpengalaman atau membeli properti, pertama? Atau juga apakah teman-teman meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kebijaksanaan? Nah, melalui buku ini, buku ini akan menunjukkan kepada teman-teman ya Buku ini akan memberikan wawasan teman-teman. Buku ini akan memberikan gambaran teman-teman bagaimana cara menilai properti yang baik, yang benar sesuai dengan uh, tujuannya kita akan uh, lakukan. Oh, bagaimana menginvestasi. Terus juga mengelola hubungan penyewa ini yang paling penting dan mendapatkan pembiayaan bahkan membentuk tim penasihat uh, teman-teman sendiri ketika sudah memutuskan sebagai investor dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, teman-teman akan mendengar dari orang-orang dalam belajar dari kemenangan, dan kekalahan mereka. Nah, ini adalah pengalaman, pengetahuan puluhan tahun yang tidak bisa anda dapatkan atau teman-teman dapatkan di buku lain atau teman atau di tempat lain teman-teman. Nah, buku ini sangat merekomendasikan sekali untuk kita bagaimana kita memutuskan sebelum kita berinvestasi dari estate nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2009 dengan edisi pertama ya dan penerbitnya buku ini adalah pers proper dalam bahasa Inggris teman-teman kebetulan -teman. saya memiliki buku dalam bentuk bahasa Inggris tapi uh, secara digital Oke okay. seperti itu uh, gambaran buku ini teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe agar saya bisa lebih semangat dalam mengupload video-video yang menarik buat teman-teman untuk kita bisa kaji bersama dan silahkan tinggalkan komentar teman-teman apa yang menjadi mungkin teman-teman sudah pernah baca buku ini tapi bolehlah kita saling sharing dan teman-teman berbagi mungkin yang menonton yang akan mengkomen bisa memahami oh yang ternyata Entah buku ini arahnya seperti ini. Silakan jangan lupa untuk komen dan subscribe. Oke, terima kasih banyak. Selamat menonton dan salam Sobat Akademisi.